ya. Untuk sendiri tapi sebenarnya kalau misalkan kita berkaca dari match-match sebelumnya Yves-nya dari Smelo juga cukup direspek ya, tapi sekali ini bakal bisa diambil sih mengingat belum di band sama sekali. Yep. Anti match. Menurut gua improve-nya RPL ya ada improve, tapi nggak improve banget. Jadi menurut gua harus lebih they're, lebih they're diperbaiki so okay. lagi. Mm. Oke, okay. your team uh, is lunox. Lunox ya? Cloud Lunox. Lunox ini kayak jadi satu hero nyamannya Soilow juga gak sih? Bener, buat mandimin liner ya? Ini udah bener sih. Fanny, lalu mereka nge-ban, ilangin stoppernya. Ilangin Rudy-nya, ilangin Kufra-nya. Evos Legends terbuka. Waduh, mau menang kalah ku tetap pulung. Eh bukan Evos tadi. Evos, Evos, Evos. Maaf salah baca. Gitu gak apa sih? Bacanya salahnya jauh ya? Ya, salah. Gimana sih tetap Evoz Iya yeah, tetap Evoz tetap Evoz Kenapa hmm. sih marah mulu Jangan kayak gitu lah pak puluh mbak <laughs> Ingat yang Oke okay, tapi kita akan lihat terlebih dahulu pastinya pick ketiga untuk Evos Legends Akankah diambil funny sebelum nantinya bakal bisa di band oleh teman-teman dari Roti nah, Ternyata tiga Roti Yang menjadi satu pilihan untuk lover di okay. area God Wow, oke. Okay. Tanpa Fanny Jo ini, meskipun di match-match sebelumnya memang Fanny adalah top prior untuk bisa di Tapi mungkin ada sedikit pendekatan yang berbeda dari kedua tim ini. Dan ya, ada Brody ini pastinya hero untuk Clover. Um, Marksman yang bisa menjaga diri. Jadi bakal bisa main solo juga. Sementara di sisi yang berbeda dari Rebellion, mereka belum punya single target lock ataupun sisi yang memadai. Hmm. Untuk menghentikan pergerakan dari Julian. Ruby sih mungkin bakal bisa di sama Evo. Karena ada chance banget nanti kian. Ya Ini bau baunya sih tetap ke situ. Bau baunya tetap situ. Cuman bedanya adalah sekarang Fani bisa di Kalau tadi Fani bisa diambil lalu stoppernya dihilangkan. Betul. Nah sekarang mungkin Fanny-nya disimpan dulu. Lalu itu nantinya akan bisa menjadi last. Kalau memang sampai bang Ergen ini tidak di last pick pun bisa. Bisa. Kenapa? Karena kan selain mereka bisa memberikan kejutan sedikit terhadap Dita. Oke. Oh iya, oke. Okay. Kadita Ben, jadi masih belum tahu ya ini bisa jadi cownya juga yang bermain sebagai jungler. Jadi masih oke, okay. flex banget sih I sekarang iya. ini. ini dua duanya benar-benar yang mereka bisa ngedot gitu loh. Mereka hmm. bisa masukin hero yang mereka pilih ke jungle. Iya, yeah, dan ini juga bisa taruh di XP, bisa taruh buat dreams juga, <laughs> buat Sushin juga bisa. Memang ini menjadi salah satu power mereka ya untuk. Gak ketebak ya dengan adanya fleksibel pick Tapi ada head-to-head antara kedua romer kita nih Om Owa Iya dimana Matilda ini bagus banget sih buat Rebellion Mereka selalu bermain seputar Matilda Hero terbaik untuk uh, Wiccan ya Dan Mat Matilda nya kemarin makan di band juga Jadi bisa jadi target band untuk EVOS lagi Sekarang sementara Franco adalah hero Grimble dari Dream tea, Tapi obvious day. band dulu untuk EVOS Matilda masih terbuka dan Matilda Pakito kombinasi Oh, breathe, tea. Tea. Okay, selena, okay. hero pico it's, yang langsung di band smart. juga. Ini berarti dari WN nggak gentar ya uh -huh. untuk lepaskan Fanny. Tapi kita akan lihat akankah nantinya akan ada surprise pick untuk Fanny uh -huh. sendiri. Karena kita akan melihat terlebih dahulu pastinya hero keempat yang akan diamankan oleh EVO's Legends. Oke. Okay. Mereka... Okay. Pengen simpen mana nih, yes. bisa nyimpen nih ini sebenarnya? Ini untuk Midland sih mereka kalau memang dengan ada Julian nanti entah itu di Midland ataupun nanti ke jungle ya udah kelihatan mm -hmm. nih. Mereka memain cepat dengan adanya hero ini, oke. Okay. Cuman mereka juga harus secure lagi. Iya. Yeah. Gak mungkin dengan hero ini, -ini aja nih. Mereka lead gamenya akan seperti apa. Mereka Bro. bisa grok gak sih? Iya. Let them Tapi bukan. They will okay, okay, one one the idea. Idea. Psycot. Psycot. Untuk Psykot, oke. Okay. Psykot yakin. Yakin. Iya. Yeah, hmm. Yakin ya. Ini juga cowoknya buat dream sih, fix. Yakin nih? Yakin. Yakin, apa yakin. Sih ya, yakin, yakin, ya. Chow, yakin ya. Kalau apa? saya kalau saya masih agak ragu-ragu gitu. Ragu-ragu. Sekarang tuh hero kan flex <laughs> banget. Benar. Tapi kita akan yakinkan terlebih dahulu ya dengan dua pick terakhir yang akan diamankan oleh Rebecca. Iya, Tahu-tahu nih sekarang kayak Chow-nya bisa aja jadi punya dream. Hmm. Terus untuk junglernya bisa aja tuh ke... Benedetta juga bisa, uh, Julian bisa. Atau tahu tau si Chow-nya yang ini. Si Chow yang jadi exp laner, uh. Benedetta jadi jungler. Iya dari Benedetta mereka butuh stopper sih. Huh? Dari Benedetta nya kan licin banget, Juliannya juga lumayan licin. Iya. Belum ada yang bisa nangkep. Ruby udah dihilangin banget. Betul. Ruby udah dihilangin, saya hilang-hilangin. Kufra? Kufra atau Franco? Oh, oh yes, okay. Tapi ternyata Emerald Oke Esmeralda ada juga. Dari Franco? Franco. Ini jungler harusnya atau mungkin dari pakita Jungler. Tapi kalau misalkan ngeliat dari match, match sebelumnya, jarang banget sih dari... Paki sih, Paki. fearless. Nah fearless udah kayak cocok banget dengan satu hero tersebut cocok dengan tipikal permainannya dan sekarang kalau mereka ingin menyerang serang sekaligus mereka bisa mengawangkan Fanny tidak ada stopper terlihat kecuali memang efek surprise Franco, yang ya? dimiliki oleh Franco itu pun memang harus on point dan tepat banget iya ini bos jungler mereka yang bakal keluar sekarang atau kita di juke lagi ya ini ada satu petunjuk nih sebenarnya ya oleh Pak Levin ya Pesan untuk tim lain yang ingin ngalahin Bos Ben aja hero-nya Clover, jangan kasih dia main, ih. Hmm. hmm, gitu clover <laughs> doang ya, tapi apakah yang diamankan untuk Evo's Legends untuk pick terakhirnya? Level. Ternyata adalah... So Fanny! Fanny bener. iya yeah. yeah, karena funny. memang udah, udah gak ada stopper nah. dan... Nah. Gak ada stopper ini Ya hanya dengan satu, hanya dengan Franco yang nantinya dia oke okay lah, dia bisa aktif di level yang keempat. Ya. Yep. Tapi sebelum di level 4 sudah pastinya terlebih dahulu Fanny hmm? bakal bisa mengiris-iris rekannya dia. Cuman yeah. kita tahu lagi Franco karena bisa menciptakan sebuah momen yang tepat, sebuah momen yang baik loh. Kita tidak tahu kapan Iron Hook-nya Hook bisa kena Kara iya. Seven. Bahkan sendiri itu pun bukan hero yang bisa luput dari Iron Hook ya. Iya, dan Lady juga bisa connect ya di saat dia lagi terbang. Tapi itu dia dari komposisi yang sudah diracik sedemikian rupa untuk menghadapi game yang pertama di match ketiga. Match penutup di hari ini antara Evil Legends dan juga Rebellion Zeon. Yap, sementara itu. Di belakang kita sudah semakin ramai lagi nih untuk MBL Arena. Terdengar suara pendukung dari basing pasing tim. Dan kita siap untuk melaju ke match yang ketiga. Di game yang pertama, EVOS Legend versus Rebellion Zion, ya, dan Lerner berhasil menjadi stopsi di game yang pertama. Some. Siapa yang akan dominasi dengan ad tidak adanya stopper Welcome yang dibawa oleh teman-teman Rebellion Zion untuk menghentikan Sutsujin yang oh, tas? Sorry, ternyata tas. Iya. Karena, karena me memang balik lagi ya. Karena hmm. kalau di saat ada Fanny yang digunakan, berarti mereka juga bertukar. Loh, akhirnya Sutsujinnya akan mengisi dari area midlanernya. Iya, kayak Aura. Cuman kan Aura God berubah menjadi jungler. kalau ini midlanernya. Jadi janglernya. Jadi, jungler. Jadi mereka masih tetap bisa berjalan hmm. bersama Sementara untuk Tas Udah mulai bergerak pula ke bagian bawah Ada flicker yang dikeluarkan oleh Wijanarko. Karena di awal seperti ini belum ada efek yang benar-benar bisa Membuat pergerakan dari Vani terkunci Apalagi tadi kayaknya ada cooldown dari Iron Ironhooknya Oke okay, dan Tas yang sudah mencoba untuk merasa masuk ke area jungle milik Fearless Langsung bisa menolihkan diri dengan daniel Seal Cable yang masih terbilang Cukup on point dan yep. bahkan Dreams yang masih mencoba untuk men-zoning out pergerakan dari Rebellion Zion Di arah bawah terjadi one villain situation Dimana kita lihat daerah berhadapan dengan Syphos Dua typical dari Bet. heroes yang berbeda tapi <tuk> talent prediction by Axe Eh buset Pak Sendirian banget nih Pulung <tuk> Sendirian aja <tuk> Situ apa apalagi uji nyali <tuk> Waduh Sendirian banget Sendirian oh, okay. banget saya Oke okay, karena gue juga masih melihat ada kesempatan untuk pemain-pemain dari Rebel Engine. bisa juga mengambil situasi ataupun memanfaatkan situasi hmm. di game yang pertama ini walaupun terlihat hero yang diambil oleh Vos Legend, Copper. Iya, stoppernya ada stoppernya tapi sulit untuk bergerak gitu Betul. Tapi Wijanarko barusan mendapatkan sebuah pergerakan lewat Chain enhance cukup terbanting dirinya ke udara. Untungnya masih bisa selamat. Oke okay, masih belum ada terlihat adanya Iron Hook yang on point ya. Tapi lihat dari tasnya yang masih mencoba untuk memperkaya dirinya juga. Dan bahkan satu pergerakan dari Sutujin langsung membuat Diren juga terkikis dari si GCP-nya dan partol yang pertama. Karena udah mulai setup, udah mulai di bawah ke area teman-teman Rebellion Zion tapi udah disadari juga di mana saya kote. Coba untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya untuk informasi dan gitu pun dengan Ray Kujin yang udah mulai hadir dan bahkan di sini pun mundur saja. Siap, ya, itu barusan ya. Ini ya, cepet banget loh laptop karena bola di keluarin Tapi barusan. Ada pan, ada tas yang mulai mendekat tapi Virus sembari kejar bisa-bisa begitu saya tapi untuk yang berbeda. First Blood diamankan oleh Rebellion Zion ada satu momen yang bisa Cukup hilang dari Inos yang itu benar-benar diambil banget diambil sepenuhnya Rebellion paninya hmm? cukup terlambat untuk masuk untuk kontes terhadap karnel tersebut karena apa Karena retribution dari tubuhnya sebenarnya jauh banget loh tadi Iya benar udah ready okay, ya tapi dari emblemnya kita intip Omawa Oke ini movement speedful untuk Rebellion Zion dengan hanya Hybrid Hill pastinya Bagi Esme dan juga untuk um, Cloud-nya dan Demon Slayer sini pakai oleh Tas jadi cukup unik dengan ada Demon Slayer, berarti dari Tas akan mencoba untuk melakukan farming di jungle jauh lebih sering. Yep. Dan akan keluar untuk nge teman-teman yang lain kalau memang ada kesempatan. Yep. Tapi untuk sekarang dari pattern farmingnya, Tas baru aja naik level 6 di mana tadi dia tertinggal ya. Untuk Fearless sendiri, dia udah level 6 duluan, dia harusnya bisa membuat ini ya, menaikkan CC, terus menaikkan lagi bagaimana kecepatan untuk farming agar bisa mendapatkan atribut yang jauh di atas dari player Evo's Legend. Wow, lihat, sudah terlihat adanya sneaky-sneaky di arah rumputan, satu retribution berhasil untuk dikeluarkan juga, mengamankan satu gold scrap yang ada di arah bottom, tapi mau mengecek terlebih dahulu ke arah rumputan dengan adanya Art of tivory -nya. mencoba untuk mengecek lagi, tapi seperti Dream sudah sadar akan hal itu dan battle. Jadi Match pun berhasil untuk mengecek keberadaan Dreams dan Aran Hook. Belum berhasil on point sejauh ini kita lihat. Ya sejauh ini ya. Tapi kita tidak tahu nanti bagaimana Flicker dan juga Blood Hunt. Cuman itu pun harus memang sangat-sangat dipertimbangkan. Kenapa? Karena ada Julian. Yeah. Gampang banget. Hanya ditinggal di CNN. Dan dia pun terangkat dan efek surprise pun menghilang. Ya, dan jangan lupakan juga itu harus presisi dari sisi pemberian kalkulasi damage-nya ya. Karena kalau sampai miss juga ada belakang-belakang flickernya, gak tumbang lawannya. Pastinya bakal bisa pulang, atau bahkan bisa memberikan counter-inition untuk Rebellion. Tapi si Yao ini dengan kehadiran Tani di Evil Legends, belum tampak berbahaya untuk Rebellion. Yap, itu baru juga, Iron on connect nya Namun, Tuelo sempat untuk langsung ditendam di bagian depan dan juga ada lewat bapak lewat mana bloddingnya. Dan ini, ludox-nya tidak bisa bertahan. Tapi ada Chow yang menjadi korban tampan dan Dairon pun berhasil untuk mundur dari tadi ada bloatan yang memang follow up damage-nya ada di situ Kayaknya bakal ada momen yang berubah Tapi ya. Ternyata jauh juga nggak sih? Dia udah banget, di atok uh, di tembok yang sebelah sana. Baru di flicker terus juga aran hook. Tapi lihat di area bottom lane dari Psychots yang... Sepertinya kalau kita lihat juga dari landingnya udah cukup diunggulkan, Dia udah berhasil untuk nge-plating ke arah satu balutan sinergi outer taretnya Dan Tartal yang kedua sekarang udah muncul. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi networknya Rebellion Vian cukup unggul sih sejauh ini di menit yang kelima. Ya, ini masih harus menunggu untuk duel dari Goldland sih. Karena Goldland adalah yang paling penting sejauh ini. Yap, buset dan dikejar bisa-bisan hai ya, mau ke mana? Gak bisa bergerak sama sekali begitu banyak tadi tekanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Hingga membuat dia pun harus hilang. Dan area Goldland berhasil dihancurkan. Tapi ditukar dengan satu tartal hanya saja. Tetap di situ ada outer turret yang hilang dan area ini akan semakin terbuka. Benar. Dari turtle ini masih bisa respawn ya kan Tapi dari turretnya gak bakal bisa respawn juga Dan ini dia untuk item buildnya Dimana benerita dari Psychot Sudah punya virus Hammer Bakal mengarah untuk Bloodlust X Dari Fanny juga dengan item defense Selain untuk Fanny disini Molten Essence Dibeli oleh Tas Jadi bakal main defense Fanny Mungkin sebagai bait ya buat temen-temen yang lain, jadi sementara solo skill-nya dilepas ke dia, um, temen-temennya bakal bisa uh, nge-kill, pemain-pemain dari Bellazion. Funny tank ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Dan bahkan kalau kita lihat udah berbondong-bondong ke arah bawahan, tapi belum ada satu inisiasi pun, mengingat itu adalah landing-nya Sarang ada yang masih juga cukup coba so ditumbangkan. Dan bahkan satu buah Jet Kundo, konekaran depan sana tapi Swelo, yang dikali ini bakal coba untuk memberikan sebuah damage-nya dan Dream berantem dihilangkan. Dari Evil Ya hampir saja, tapi bagian bawah ada sebuah gebrakan juga yang dilakukan oleh pemain dari pos Legends Di mana mereka mendapatkan juga loh satu outer turret di area bottom lane Walaupun tadi mereka udah mendapatkan di tengah tapi tetap masih ada penjagaan Sementara di area yang lain ada satu orang yang tertinggal dan itulah yang dimanfaatkan oleh pemain dari pos Legends Objektifnya yeah. Evil Legends ini memang di saat yeah. kita lihat dari segi killnya juga ya, udah relain satu player hilang tapi kita dapatin objektif. objektif. Iya itu gak worth it sih menurut aku. Iya dan lebih mahal maksudnya ya, hmm. keuntungan untuk EVOS Legends <tuk> tadi waduh hampir aja hey, wave dragonnya connect dan juga mereka siap untuk langsung menghilangkan cara perangko karena perangkonya pun gak bakal kuat lagi ada dua damageer tadi yang memang masuk ke tubuhnya sud mau pergi ke arah mana ada serangan yang akan dilakukan oleh pemain di Rebel tapi untungnya masih selamat masih sempat masuk ke dalam oh yang ada di area mid dan juga tas hanya menunjukkan eksistensi yang dia punya dan juga disambung oleh Hai dengan satu blazing dua tapi di saat dia mundur akan mereka berhasil namun sedikit lagi IP tersisa dari. Oh tertarik tersebut kayaknya Hais bakal maksa ada dia masuk, dia Kayak. masuk, dia masuk dipaksa. Tidak benar tinggal besar dari in masuk in bagian in belakang. Oh tertarik dari Amit hilang. Tapi tertarik di area Toplan juga hilang. Tapi uh konsil dilakukan kali ini langsung ada satu pelatihan menuju ke arah seorang Clover. Lagi-lagi ada satu dalam strike fearless berhasil mendapatkan satu nyawa dari Clover di area Wow ya itu dia kombinasi dari double knockout, uh, double knockout strike dan juga bersama dengan Hunt yang untuk hero marksman dan juga mungkin untuk hero-hero fighter yang tipis, ya, bakal mudah banget untuk di oleh Rebellion Z dan perfect turtle untuk Marvel, Marvel, Marvel, Marvel, turtle diambil oleh mereka. Oke. Okay. Mereka dapat Marvel, walaupun mereka juga harus kehilangan Marvel, Marvel, Marvel, turtle untuk Marvel, Marvel, Marvel, Marvel, di atas outer dan inner, Marvel, di bagian bawah Marvel, Marvel, Marvel, Marvel, Marvel, Marvel, Marvel, Marvel, itu menuju ke arah jiran loh. Yang selalu menjadi garda terdepan. Yang pasti nge-poking juga. Dan psychos. Udah mulai terlihat kali ini. Dan fearless. Dengan high-end nya Itu udah... Memberikan satu tanda bahaya ya. Tapi ini no, ada bottom lane. Inner Saretnya juga berhasil untuk dihasilkan kembali. Tidak ada Evo's Legend. Yap-yap yep, ini Dairan-nya. Hey, terlihat ada flicker tadi uh -oh. dilopatin. Malah klopernya untuk saat ini tertangkap. masa uh -oh. begitu saja. Ada pergerakan panik di dalam nih hey, ketahuan oleh Esmeralda. dairan yang langsung aja memberikan sebuah gangguan. Tapi untuk satu orang itu masih berhasil selamat. Tasnya masih berhasil bagi Dairan tersebut. Uh -oh. Suci di area main. Akankah dia bisa bertaruhkan high-cell langsung aja beradu damage di area tersebut. Untuk sekarang ada empat player dari Evo's Aja yang langsung lenyap sangat sangat cepat terpisah dari masing-masing leg. Oke, okay. player hilang kembali ditukarkan dengan adanya taret-taret yang berguguran. Ya, ini makin mempersempit lagi zona farming bagi seorang fearless. Dan kita lihat dari player dot by UBS Gold. Siapa nih yang suka investasi? Ternyata Haiz. Waduh, Haiz ya. Uh -huh. Udah banyak tadi, udah kayak itu. Iya, dan ini berarti dari Imos Legend, maksudnya mereka memang bisa untuk unggul di hari dengan uh -huh. adanya Mungkin agak tertekan dengan ya kurangnya juga damage yang bisa langsung di burst mm -hmm. oleh sendiri. Karena yep. kita tahu dia sekarang berpengaruh sebagai tank. Oke. Okay. Dan dengan item defense seperti itu destroy. ya otomatis bisa memang nahan damage. Tapi harus ngandain nantinya buat teman temen yang lain buat kasih damage -nya. Misalnya dari Sutsujin atau bahkan Clover dan juga Psychots. Yep. Oh, wait. Oke. Okay tertangkap basah lagi satu orang itu Saikon menjadi korban pulakas di area yang berbeda di area top dia harus meng terhadap satu web minion sementara itu coba lihat dari pemain Brazil dari kliniknya itu ada lot yang akan mereka amankan tiga turtle dan juga satu lah menjadi milik mereka kan dan benar valid ini hmm. menjadi milik mereka semua iya yes, DPS dari Lunox dan juga Cloudnya udah membuat dari Lordnya dengan cukup mudah dieksekusi dan bahkan tadi ada satu screenpush yang dilakukan oleh tas di arah atas dan sekarang bergerak-arah bawah membuat tidak ada protes yang dilakukan Tapi dari itemization yang Wang Oke Sekarang sudah punya Hunter Strike Jadi setidaknya sudah ada damage ya Waduh waduh waduh Dipaksain sepertinya Wave Dragon berhasil Untuk mendapatkan juga ke arah Joe Tapi seperti ya Joe Gak bakal bisa selamat juga WON udah dikeluarkan pula Sedikit lagi HP Susu Jin mau pergi ke arah mana Masih bisa bertahan Tapi tidak akan selamat Lewat satu pukulan dia akan dikeluarkan oleh Finless Sakit banget Langsung kena kerusuk kanan Yang dimiliki oleh Susu Jin tadi Benjol Dari Juliannya itu Jepret Jepret Langsung benjol Tapi Ini ada coba di Mataran Teruskan juga tas, masih mencoba untuk clear wave minion -nya. Masih bisa, tapi ternyata tidak Karena inner turret yang sekarang udah berhasil dihancurkan di tangan Rebel Zion. Begitupun dengan adanya Lord yang berjalan di arah bawah. Oke, okay. Zairon clear terhadap wave minion. Bahkan dikut langsung oleh dirinya. Tidak boleh ada wave minion yang melewatin inner turret tersebut. Oke, dan Lord yang belum in hand kali ini udah berjalan juga. Lord, Aaron, Mantap. Dan kali ini dengan adanya satu floor masih berdiri juga Masih cuma untuk bertahan lagi dari Evil Legends Tapi gak ada clover dan bahkan satu inner target Dan satu best di arah Nah, ini mereka harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya kenapa Betul. karena sekarang kuantitas player dari Blaze wow. mereka hanya berpada satu Iron Hook-nya. Go kembali untuk Sense mulai maju ke bagian depan agar dia bisa bertanda juga mempertahankan lane really? dari mana tuh kali ini. Dari Pakito double kill udah untuk didapatkan dipukul udah pinggangnya sakit banget remuk sudah tasnya masih berjuang dengan seluruh kabel yang dia miliki namun Psycho masih dengan item pemainnya tapi tidak untuk replace karena mereka berfokus untuk bisa langsung mendapatkan kemenangan. Satu orang lagi berhasil ditundukkan dan itu ada dan Strike was double kill menjadi milik Rainsveralda dan juga wipe out untuk EVOS Legend. Berarti Rebellion Zion mendapatkan kepentangan di game yang pertama. Wow, wow, wow. Itu lihat tadi, cable, steel cable dari Fanny. Tapi dia nggak kurang damage gitu loh. Dia bisa bertahan selama itu tapi memang damage yang dikeluarkan nggak sebegitu banyaknya. Tapi lihat Rebellion Zion berhasil untuk mengamankan game. Yang pertama, okay. Iron Hooknya Yap. di awal tidak terlihat on the Di awal belum tapi panas, yeah. kemenangan bisa ditentukan dengan ada Iron Hook yang connect dua kali tadi di arah bawah. Iya, <kutuk> <Okay>. <tuk> itu, itu penting itu, banget. Iya, bener itu penentu banget. Dapatnya siapa tadi, su dapat. Pertama, Clover. Clover dua, dua, dua, dua, dua, dua, Tadi dua, data. Oke, okay. tapi ya hilangnya Clover. Tapi dua, dua, dua, sih sebenarnya dari fotonya.